Halo sob guys. Baik guys, gue Kita udah lama nggak bikin video game dan gue cukup ngetes sama satu game ini yaitu namanya Superliminal. Buat kalian yang nggak tahu ini adalah puzzle yang yang bermain dengan perspektif. Jadi gue udah sedikit liat trailernya dan itu sebenarnya gue udah nungguin banget ini game. Cuman ketika game ini rilis, ya wah belum sempat mainin karena banyak alasan saya so guys eh uh, ya yeah, tadi gue sep se seperti sepertinya tadi gue udah bilang ini game tentang perspektif jadi buat kalian yang mungkin punya motion sickness gue sarankan kalian untuk cidian air cidian air minum supaya kalau kalian mual atau apa ya minum ya karena gue nggak pengen kalian sampai kena epilepsi atau apapun karena ngeliatin game ini oke okay? Yes, yeah eh uh, tadi gue udah ngetes dulu gamenya, jadi udah oke okay, dan ya kita new game aja sorry untuk kamar gue yang berantakan ya karena Gue mau rapin tapi enggak ada tempat. <laughs> ya, yeah, so cope up with it. Kita bakal langsung new game aja. disini kita main dulu yang pertama. Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic, located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt will make your dreams come true. Oh, jadi ini mereka mempromosikan tentang itu ya, apa namanya? Uh, Somnascope yaitu kayaknya sebuah perusahaan pencipta mimpi atau ya apapun yang berhubungan dengan mimpi lah. Kayaknya mereka sih intinya mau menjadikan menjadikan diri mereka itu sebagai tempat untuk lari dari masalah mimpi. Oke, okay lah Ya, yeah, WSD dan mouse untuk gerak terus kita coba WASD. Oh, ini udah langsung masuk ke game berarti ya. oke, okay, gerak dan what's this? Terms of service. Wait, what? Gue bahkan nggak bisa baca dan gue tanda tangan Wah ini nih, kelakuan orang Indonesia Emang suka baca suratnya, nggak dibaca dulu langsung tanda tangan aja Tau-tau menyerahkan surat tanah Sip <laughs> Oke okay lah, kita jalan kesini apa ini Eh uh, ya yeah. Perception is reality Grab Grabnya cuma tinggal klik doang ya. And ya, yeah, gue tahu ini kawasan deh kita taruh di sini Dan bakalan jadi gede, ya kan Ukurannya udah beda guys, dari sejak pertama kali kita ambil That's nice, ini konsep yang menarik menurut gue Oke, okay, kita uh, Ya, benteng sih, bener sih. Gue gua nggak nyangka kalau jalan gue bakal ditutupin benteng. Oke, okay, kita jalan langsung ke sini aja. And sebenarnya kita bisa ngambil bola ini di jauh ya. Bola dong, pion dong. Oke. Okay, and Terms of on a... Selamat, kamu telah tidur. To Your progress may be Progres akan dimonitor Oh ini cerita kita lagi lucid dreaming ya Tata Buat kan yang gak tau lucid dreaming itu apa lucid, lucid dreaming itu mimpi dimana kita bisa mengendalikan semua hal yang kita inginkan Termasuk ya Kayak gini gue goyang-goyangin barang, Ngambil-ngambil barang, Papa catur dilempar-lempar nggak bisa lempar ya? Ya Terus ini raja dipindahin Ini malok pindah beyond. What? Oke, okay, jadi pintunya ada di atas. Kayaknya kita bakal lompat, ya betul. Ke sini. Gua enggak tahu ini kenapa ada ya. agak, agak kayak ini ya. Oh. No object beyond this point at all times. Huh. Who cares? Oh iya, gua gak bisa masuk. Alatnya <laughs> oh, right, kita buang aja terus kita masuk ke dalam sini. And what the hell should we do? Oh, buat ke sini kita harus Nginjak ininya dulu baru ke sono ya. Dan ketika kita lewatin ini kita bakalan Ketutup lagi ya, Berarti ini kayak balok bisa kita ambil kan ya? Nah balok kita ambil taruh sini. Kayak gak proporsional banget gak sih? Gak proporsional banget gak sih itu ya apa ya dusnya kotak sekecil ini dengan panel segede itu? Menurut gua nggak. Menurut gua agak aneh sih. Terus kita posti naik sone ya, berarti ya? Well kalau gitu ininya aja kita ambil ya kan? Ini bisa taruh sini gak sih? Yap bisa. Berarti kita gedein dulu boxnya. Ambil dulu, gedein lagi. What? the heck, where is the box? Oh, ini dia. Oke. Okay. Jadi gede gak Nah, udah cukup gede kan? Sip, kegedean. <laughs> uh, udah, segini cukup sih. Kok kayak agak-agak kurang bisa mengerti proporsi ya? Kalau seandainya gue jadi artis gimana nih? Oh, ini gue kira bisa dipegang You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice aku lah aku cuma SOP. I am not a part of your patient care team. I'm not a part I of your patient care. care. I do not care. <laughs> sedih banget I do not care doang dia bilang. Jadi suara jadi dia tuh cuma konfirmasi kalau kita tuh bisa interaksi dengan semua benda yang ada di sini, bisa ya bisa bergerak, bisa ngeliat Kalau nggak bisa ngeliat lucu sih ya. Jadinya horor gimana gitu ya kan. Terus kalau dia tuh sebenarnya gak peduli dia tuh hanya SOP, SOP tuh maksudnya kayak ya prosedur standarnya gitu, tapi pakai suara, keren juga sebenarnya. Terus kita kok pintunya gak ada? Suka ceritanya mau, oh ada pion di sini rupanya, kayak di sini juga. Ada. Ah ya good one, taro, nice. Puzzle apa sih ini? Kok easy, easy, easy yo. Alt right click to rotate. Oh rotate nya cuma saya cuma bisa kanan-kiri ya Oke okay, kalau gitu seperti kita bakalan pakai ini buat itu keju kan ya ini keju guys buat naik sini paling ya enggak dan dia bakal jatuh dengan cukup gede nah nice that's what I need terus kita rotate dikit nah ini baru deh kita bisa naik nih sampai nggak Nah, nyampaikan jago parkur gitu. Eyelids, you the that this is a dream. Jadi. I have Jadi barusan si narator ini bilang kalau seandainya. Ketika dalam, mas ketika dalam islets ini maksudnya ya program ini kita nggak akan bangun karena kita sadar ini mimpi kan ada tuh kawasan orang tidur ya kan orang-orang orang itu tersadar kalau ini mimpi lalu dibangun kan kenyataannya kita udah dikasih tahu sama si narator ini kalau ini mimpi dan kita tetap nggak bangun lucu juga naratornya lawak emang oke okay, lah kita kayaknya bisa masuk ke sini kan ya ini bisa dipindahin oke okay, good kita seperti akan lewat sini guys terus ini pintu gunanya buat apa dong who knows Jalan laut sini. Jadi apa sih? Jadi kita udah menyimpang dari orientation pathway. Kita bakalan kita nggak seharusnya berada di sini ya. Uh, terus, tujuan ada ini apa dong? Terus, gue mesti kemana abis ini? Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ini ada, ada, ada ini, guys. Bisa dimasukin ke dalam sini nggak? kayak siap nyangkut dong. <laughs> nah, berarti ini pintunya ya? Oke, okay, gue tuan, gue nggak tahu itu. gua nggak tahu sih, itu harusnya tempat tadi itu ada sesuatu yang bisa kita lakukan di situ, tapi ya, yeah, that seems obvious. Ini kaca pecah, berarti di sini ada sesuatu. Oke, okay, gue punya. Kenapa? Ini agak-agak creepy ya. Di sini gue nggak bisa, di sini gue nggak bisa lihat pantulan gue sendiri. Tapi gue bisa lihat pantulan ke belakang. Dan ini kaca pecah. Di sini ada sesuatu. Menurut gue sih biasanya ada sesuatu nantinya ujung juga ya. Ya meskipun ini gampang sih. ya Cuma tinggal taruh sini doang. Apa susahnya gitu loh? Could go wrong gitu loh. Dan dia nggak masuk-masuk dong. Ya el apa mau sih gua kecil lagi, nah kan memot ga nih bayangkan di situ kan, oke okay. nih, gini gini nah sip oke, okay, berarti sekarang pintu udah kebuka kita tinggal lurus lagi all environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state if you believe your mental state was compromised by some nascult, please provide a comprehensive rational explanation in your post procedural survey completed surveys may be eligible for a gift card jadi ini tuh dia dia bilang kalau seandainya, harusnya tuh Somnascope ini gak bikin kalian punya masalah mental Tapi kalau seandainya ada masalah, tolong jelaskan kenapa dan kita bakal dikasih gift card Ini gue, ini naratornya mengingatkan gue sama portal, si GLaDOS <laughs> GLaDOS tuh sama-sama gebleknya sih kalau Oke, okay, ini atas ini ada sesuatu sih Ngomong-ngomong ini, sebenarnya tuh Dusya ada me menyatakan sesuatu gak sih? Ini Boa Kayaknya dia Fans Girl Band Jepang gitu ya, kan Oke okay, kalau kita masuk sini, gak bisa Sini ada panel, disitu ada lubang, berarti kayaknya dusnya perlu kita angkat ke atas. Ini ya yeah. nggak gitu caranya, Bambang. Ya, let's go, masukin sini ya. Yeah, dia masuk sana dengan ukuran yang terlalu gede, Taruh di sini dan pintu kebuka guys. Easy, kalau kalian nggak bisa sih, gue mempertanyakan sih. Oke, okay, sekarang gue mesti lewat ke mana ini. Tadi nah, ini gue kan muter-muter doang ya. Ini kok muter-muter doang gak sih? Ya udahlah coba kita. Oh ya, exit jelas di sini ya. Kenapa gue malah ke sono-sono ya? Well then, what am I supposed to do with this? Gua pintu nggak ada objek di atas sini. nggak ada apa-apa kah? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ini bisa dipakai, guys. Jadi, coba kita coba. Terus itu fungsinya itu buat apa ya? Panel yang satu. Oh, dude mesti dibuka, guys. Jadi gue bakalan ngangkat ini supaya dia tinggi dulu or maybe not. Atau tinggal di gini aja enggak? Nah, that looks fine. Nih, sepertinya masih kurang gede jadi ya kita ambil dulu, taruh di sini. Bayangannya udah pas belum tuh? Nah, nice. Oke, dulu ya kena Good one. Kayaknya dia bakal jatuh bentar lagi. Iya, gara-gara jatuh jadi kagak ketekan dong. Ah, nih lagi kenapa langsung berdiri sendiri sih? Nah, udah jangan jatuh ya please jangan jatuh kalau pun jatuh jangan lepas dari ini ya sip let's go sejauh ini masih gampang ya guys gua gak tahu apakah nanti bakal susah atau kemungkinan sih susah sih some naskap oriented you did it to maximize the time allotted for your therapeutic journey please do not delay in proceeding the final doorway as indicated lawak gan ini doorway-nya tembok dong berarti ya, ada sesuatu yang bisa kita lakukan dengan lubang-lubang di tembok ini which is... ah dikencuk terus gua kalau sandainya naruh ini tetap aja ah, ya, keluarnya tembok kalau sandainya gua taruh sini, bisa nggak? gak bisa terus ini gua kasih gua apaan? Ah, i see, ini yang bisa gua jatuhin kayak nah, good, good, good, good, good, ya kan? nice that's how you do it alright then ah uh, Fungsinya tembok ini apa? kok usah dibikinnya tembok, coba ada pintu, coba ngerjain orang itu prankster. Tuh, tukang ngeprank ini, geng, bikin orang Indo. Kan? Kita tinggal jalan lurus ke sini. Di sini nggak ada apa-apa, sepertinya. Uh, Oke, okay. seengaknya. Well, dah, coba kita lulus dulu. Semua ngomong kenapa musik jazz-nya hilang ya? Padahal gua suka musik jazznya, nya Semoga aja nggak kena copyright. By the way, hai, ah, kita ke langit jatuh gak nih? Iya jatohnya dengan cara yang berbeda sih guys. Gue pikir gue bakalan jalan ke langit yang tadi begitu. Ya udah jatoh gitu. Jatoh jatoh maksudnya jatoh dari jatuh dari ini. Ya alright guys kita udah rekaman sekitar 13 menit. Ini sepertinya baru prolognya doang ya. Jadi ya kita udahan dulu untuk rekamannya guys. Gimana buat kalian tentang game ini? Apakah kalian suka? Kalau sudah kalian suka jangan lupa untuk like share dan subscribe. Video kedua akan gua upload besok akan dipublish sekitar besok ya semoga aja gue bisa kelarin puzzle ini sebelum besok ya. Yang, yang pertama sih cuma 13 menit harusnya yang kedua, tiga, dan seterusnya masih gampang, semoga aja kita bisa kelarin oke okay, guys, ya guys, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya, and I'll see you guys video thank you for watching, happy gaming, bye-bye